Jalayan dan hadir di hati karena cinta Bila hati menyatu karena cinta Selamat Sesungguhnya cinta itu setia Tak pernah menyerah Di saat datang menerbang Biarlah cinta mengubah hati kita Sesejuk